Halo sahabat Halomel Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Saya adalah kontributor utama di channel YouTube Halomel Studio. Halomel Studio adalah channel YouTube yang kami gunakan untuk membagikan pengetahuan yang kami miliki terkait bidang teknologi informasi. Oh iya teman-teman, kita kedatangan tamu spesial yaitu Bapak Hendra Timelatu. Buat saya secara pribadi Pak Hendra adalah sosok yang sangat menginspirasi dan mengagumkan. Beliau itu humble luar biasa. Siapa yang tidak kenal dengan Bapak Hendrati, beliau adalah komisaris dari PT Millionaire Group Indonesia. Ini adalah perusahaan yang memiliki keinginan untuk membawa masyarakat Indonesia agar dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Better Life with MCI. Perusahaan ini telah berhasil mendapatkan berbagai prestasi dan piagam penghargaan yang sangat banyak. Membanggakan sekali loh teman-teman, ini perusahaan yang merupakan karya anak bangsa. Kami senang sekali Pak Hendra berkenan hadir menjadi bintang tamu kami kali ini. Halo Pak Hendra, Apa halo Bu Meliana. Mbak Bu Meliana, perkenalkan nama saya Hendra. Saya pernah kuliah jurusan IT, dan sekarang saya adalah owner dari MCI, Millionaire Club Indonesia. Sekarang, kalau saat ini, per hari ini, untuk MLM, feeling saya kita itu lima besar, tapi mungkin saja nomor satu. Pak, saya tidak sabar nih ingin langsung bertanya kepada Bapak nih. Pak Indra, kita boleh tahu nggak seberapa besar pemanfaatan dan pengaruh teknologi informasi untuk mendukung bisnis yang Bapak pimpin saat ini? Cerita dong Pak perjalanannya untuk kita semua. Sebenarnya untuk MCI sendiri, di, di samping uh, member yang, yang jualan, yang mengembangkan jaringan, di back office itu hampir semuanya IT kecuali tukang angkat barang, tukang packing. Misalnya kita sudah nggak punya manajemen finance level menengah, jadi eh, orang member begitu transfer belanja itu nggak ada orang ngecek uangnya udah masuk belum, terus bikin PO nggak ada itu semua sudah otomatis begitu orang belanja langsung eh, tercetak langsung ada laporan untuk kirim barang ke orang orang ini alamat di sini segala macam. Nah jadi tidak ada komunikasi antara manajemen dan klien uh, lagi, yang ada hanya bayar, terus langsung packing, terus kirim. Dan juga akunt akuntansi itu ke-create secara otomatis, one single click ke-create, laporan pajaknya ke-create, jadi kita punya itu sudah hampir full otomatis ya, kecuali packingnya. Gitu. Jadi IT, tim IT kita sendiri ada 20, 20 lebih, saya kurang ingat tepatnya berapa, karena memang basisnya perusahaan MCI adalah IT. Wow. Begitu. Pak Hendra, kalau tentang impian dan motivasi untuk membawa masyarakat Indonesia memiliki kehidupan yang lebih baik, baik, tentunya ini kerja keras dalam mewujudkannya ya, Pak. Bagaimana yes. impian tersebut bisa begitu kuat dan terus menerus hidup sampai saat ini? Uh, saya rasa karena kalau itu support dari member-member juga waktu kita mengerjakan sesuatu Member-member hidupnya berubah terus, dia sharingkan. Kita merasa dihibur, merasa kuat. Terus kita jadi semangat lagi untuk mengerjakan lebih lagi, lebih lagi terus. Begitu jadi ada feedback positif dari member yang secara, secara kesehatan lebih baik, secara finansial lebih baik. Karena itu, kita mau mendeliver ini ke lebih banyak orang. Makanya, MCM mempersiapkan uh, sistem yang full otomatis, sejak sejak awal sih. Wow, berarti IT-nya sangat berpengaruh ya, Pak. Nah, ya, sebagai, IT basic. Mungkin ada pesan-pesan, Pak, yang mau disampaikan dari Pak Hendra buat generasi muda seperti kita untuk terus belajar dan berkarya, nih Pak. Ya. Baik, untuk teman-teman yang bersekolah di IT, saya sendiri pernah bersekolah di IT. Itu sebabnya eh, MLM kami basisnya IT dan sangat kuat di sana. Saya merasa masa depan Anda itu cenderung lebih cerah daripada jurusan lain, karena ke depan semua bicara tentang informasi, teknologi informasi. Hanya bagi Bapak-Ibu, ada baiknya selain Anda menguasai IT, Anda menguasai bidang lain. Karena IT itu tidak berdiri sendiri. Misalnya kita bicara IT untuk perusahaan yang membutuhkan akuntansi, berarti Anda akan perlu mempelajari akuntansi dikit-dikit. IT untuk HRD. Oh ya, HRD kita juga enggak ada, itu semua diganti oleh IT. Wow. Itu dulunya ada, terus kita hilangkan diganti oleh IT. Makanya perusahaan kita efektif sekali. Ke depan tugas Anda adalah, Anda dibawa manajemen, setelah itu langsung eh, setelah itu langsung orang-orang buru-buru packing segala macam. Tugas Anda itu mengecilkan, merampingkan eh, perusahaan. Dan... Ini adalah peluang untuk Anda, karena banyak generasi pertama beralih ke generasi kedua mereka kesulitan. Anda ada di sana sebagai jembatan. Jangan khawatir belajar yang baik, gaspol pastikan IP Anda tinggi dan Anda punya keterampilan lain selain IT yang membuat memberi Anda daya jual lebih tinggi. Wah, ini mengagumkan sekali, Bapak Hendra. Ini, Pak, terima kasih ya, Pak. Semoga obrolan kita dapat memotivasi banyak orang untuk terus belajar dan berkarya. Demikianlah obrolan kita hari ini. Semangat untuk Indonesia terus belajar dan berkarya. Better Life with, <laughs> Better life with MCI. MCI. <laughs> Terima kasih, Pak.